Selamat bertemu kembali pada pertemuan 5 yaitu yang membahas tentang pelaporan dan pengungkapan Untuk pertemuan ini kita menganggindakan yang pertama itu Kebutuhan dan kewajiban pengungkapan serta pelaporan keuangan Yang kedua bagaimana dengan jenis-jenis pengungkapan Dan yang ketiga bagaimana dengan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan yang pembahasan pertama yaitu mengenai kebutuhan dan kewajiban pengungkapan serta pelaporan keuangan Yang mana itu bahwa kebutuhan akan pelaporan keuangan semakin meningkat Dan ini tidak hanya untuk kebutuhan domestik tetapi juga kebutuhan internasional Terus bahwa pengungkapan publik, proteksi investor, nilai pemegang saham, dan pasar modal ini yang terbentuk dalam pengelolaan perusahaan menjadi sangat penting. Yang mana itu perkembangan pengungkapan, bahwa standar dan praktek pengungkapan ini dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang, dan ini juga berhubungan dengan politik dan ekonomi, yaitu pada tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya dan faktor-faktor lainnya. Bagi negara-negara eglossation, -negara, bahwa ekuitas pasar telah berjasa dalam menyediakan keuangan bagi perusahaan dan menjadi sangat maju. Yang kedua, yaitu jenis-jenis pengungkapan. Seperti yang pertama, pengungkapan sukarela. Bahwa selaku manajer pihak internal perusahaan Ini memiliki informasi mengenai kinerja perusahaan yang lebih baik Dibanding dengan pihak eksternal Bahwa manfaat dari pengungkapan sukarela ini adalah Bahwa biaya transaksi yang lebih rendah Dalam memperdagangkan surat berharga perusahaan Ini juga investor semakin besar likuiditas saham meningkat dan biaya modal yang rendah. Dan di sini auditor eksternal ini memastikan bahwa manajer menggunakan kebijakan akuntansi yang tepat dan memelihara catatan akuntansi yang memadai. Begitu juga bahwa auditor eksternal memberikan kebutuhan pengungkapan secara berkala. Jenis pengungkapan yang kedua, yaitu mengenai pengungkapan wajib. Di sini, para regulator dan bursa efek di setiap negara memberlakukan yaitu pelaporan dan pengungkapan bagi perusahaan domestik dan asing, yaitu untuk melindungi para investor. Di sini ada dua objek investor yang berorientasikan pada pasar, yaitu, boleh kita lihat menurut pros and Leng. Yang mana itu pertama? Proteksi investor. Di sini bisa menjamin dan melindungi investor dengan pelaksanaan dan pengawasan peraturan pasar. Dan yang kedua, kualitas pasar. Bagaimana kualitas pasar? Di sini bisa menciptakan pasar yang adil dan tersusun sehingga efisien. Dan di sini... Ada empat prinsip pada investor yang berorientasi pasar yang harus dijalankan. Yang mana itu pertama, keefektifan biaya, bahwa biaya pasar dibandingkan dengan keuntungan sekuritas. Yang kedua, fleksibilitas dan kebebasan pasar. Di sini, bahwa regulasi tidak menghalangi kompetisi. Yang ketiga, Laporan keuangan transparan dan pengungkapan menyeluruh. Dan yang keempat, perlakuan setara perusahaan domestik dan asing. Jika kita lihat dari yang ketiga, bahwa debat pelaporan keuangan, yaitu dengan ketentuan pelaporan yang ketat, di sini dapat mengakibatkan pencapaian tujuan Perlindungan investor dengan menimbulkan biaya ini berupa pengurangan kesempatan investasi. Dengan ketatnya peraturan di bursa saham, berarti di sini menghambat perusahaan dalam upaya menerbitkan saham. Jika dilihat dari segi banyak perusahaan yang memilih mana, yaitu: Melakukan perdagangan di pasar OTC atau over the counter atau pasar di luar negeri Dengan likuiditas rendah dan perlindungan investor Tidak terlalu penting Dan pembahasan yang ketiga yaitu mengenai Pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan Yang mana itu pertama Pengungkapan informasi progresif di dalam pengungkapan informasi progresif ini, ini mempertimbangkan nilai yang relevan dalam kesetaraan pasar dunia. Yang mana itu ada tiga. Yang pertama, yaitu memproyeksikan pendapatan laba atau rugi, arus kas, pengeluaran modal, dan hal-hal lain keuangan. Yang kedua, di sini menentukan tujuan informasi yaitu mengenai kinerja dan posisi ekonomi di masa depan. Dan yang ketiga, di sini membuat laporan program dan sasaran manajemen untuk usaha masa depan. Dari yang ketiga ini, bahwa para analis dan investor menginginkan untuk mendapatkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Dan yang kedua yaitu mengenai pengungkapan segmen. Bahwa di dalam pengungkapan segmen ini, Bahwa investor dan analisis menuntut informasi hasil perusahaan industri dan segmen geografis usaha dan keuangan signifikan dan berkembang. Yang mana itu, Bahwa manfaat dari akuntansi internasional yaitu pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan yang berarti standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yaitu digunakan secara konsisten di seluruh dunia dan ini akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal dan bagaimana itu juga bahwa investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan yang di sini jika dilihat dari segi pelaporan bahwa pelaporan yang berkualitas tinggi akan memperbaiki efisiensi alokasi domestik sehingga akan menguntungkan bagi semua pihak. Jika dilihat untuk mempercepat informasi bahwa dalam lintas yang dapat membantu para investor untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Dan jika kita lihat dari segi pelaporan pertanggungjawaban sosial, bahwa pelaporan pertanggungjawaban sosial ini adalah sebuah cara perusahaan untuk menunjukkan rasa timbal balik kepada masyarakat yang dianggap turut berjasa dalam pengembangan usaha, yang mana itu permasalahan yang diungkap bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dapat berupa informasi kepegawaian, lingkungan, dan begitu juga ketahanan nasional. demikianlah pertemuan kita yaitu pertemuan yang kelima yang membahas tentang pengungkapan dan pelaporan. sebelumnya saya ucapkan terima kasih.